Halo kawan-kawan, balik lagi dengan newbie bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal ngasih tahu cara pindahkan Free Fire supaya kita nggak download data lagi atau dia error. Kalau biasanya kan itu kalian install begitu aja dia error di paket data. eh, kita singkirin dulu hp satu lagi, dan kita ambil HP yang ada Free Fire-nya. Langkah pertama, kita buka file manager. Di sini saya gunakan JRC karena lebih bagus lebih nampak detailnya jika hp yang mau diambil, jadi kita buka Android Data dulu, baru kita ambil com.dts.previewer. Di sini saya sarankan untuk kompres saja dan kita kompres ke ZIP. Ya nah, kalau kamu 7ZIP juga bisa, atau enggak di kompres juga bisa, tapi bakal banyak yang error. Lagi di sini perlu dua file, takutnya kalau nggak di kompres dua file itu dengan nama yang sama bisa tertimpa. oke kita agak cepat kena ya videonya biar enak udah selesai compression -nya. kita ambil dulu ini font detest refire kita cut, kita taruh aja di luar hmm, di folder akar ini biar gampang nyarinya yang kedua kita buka lagi Android ya, Android baru OBB dan di sini kita ambil lagi sama namanya com DTS fire Kita kompres tapi jangan dikompres zip. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kompres zip lagi, cuman kalau bisa pakai kompres lain kayak di sini saya pakai 7 Zip biar nanti ketara mana yang data, mana yang OBB oke untuk mengecepatkan, kita cepatkan video ya. sudah selesai, jadi kita ambil lagi ini yang kom DTSB Fire 7 Jeep yang ini namanya roda oh, blur. Oke, kita taruh di luar. Sorry banget, kameranya ngeblur. Ini lagi malam hari, coba kita tunggu sedikit. Oke, udah selesai. Dan dua filenya ini, ini yang bakal dikirim ke HP sebelah. oke okay, selanjutnya kita buka playstore dan cari app backup yang kayak gini untuk backup apk nya ntar disini kayaknya bagus yang ratingnya besar tinggi nih yang 4,4 yang lebih tinggi lagi enggak oke okay, kayaknya ini paling tinggi ini aja kita install Sebenarnya biasa saya gunakan IS untuk backupnya yang gini aja tapi di HP ini nggak ada IS saja aja. Ya di sini kita backup file-nya. Oke, aplikasi backup ini. Oke, sudah selesai di backup. Kita ke file manager. Oke, selanjutnya kita ambil APK di file APK ya. Yang kita backup tadi. Kita kata aja kita masukkan ke tengahnya ini pas di sini kita ada bisa ngambilnya lewat OTG. Kalau mau dikirim pun filenya bisa, tapi lebih enak pakai OTG biar lebih cepat. Di sini lagi proses pemindahan datanya ke OTG. Sedikit lebih lama sih daripada yang saya harapkan. Karena itu bakal kita cepatkan aja videonya. oke okay, sebelum apa kita coba dulu install di apk nya ini sebelum kita pindahkan apa dia bakal nge ngetes. ngetes dia bagus apa enggak apk nya takutnya nge oke okay, sudah siap sekarang kita akan ambil apk keduanya ini kita eject bagus-bagus biar enggak korup tidak bisa kita ambil kita singkirkan dulu api satu lagi dan kita masuk api kedua oke ini yang ROG semalam ya jangan dokter baca ini dia tadi filenya kita pindahkan dulu Nah kita pindahkan di folder rootnya aja dulu Oke kita pindah Kita cepat aja videonya biar lebih enak Akhirnya selesai dan ini yang pertama kita lakukan adalah ngambil yang data dulu kita extract yang zip tadi kalau nggak salah. Jadi kita extract dulu yang zip di sini ingat extractnya satu-satu karena bakal ketimpa kalau langsung dua. Alasannya sih karena nama foldernya itu sama. Hmm kalau anda bertanya kenapa saya nggak pernah nyekip takutnya nanti dibilang penipu dan caranya nggak bisa jadi nggak saya skip-skip mainnya biar nampak prosesnya kayak mana dan ini lebih cepat deh pada tadi ya memang es penggerajin mantap kali sayangnya di blokir oke, okay, udah bisa kita ambil OTG-nya biar nggak pelgarai yang ini tadi kita copykan ke data dulu kita cut masukkan ke data ingat yang nonton jangan di skip-skip nanti bingung atau nanya-nanya lagi kok nanya yang bagus nggak apa-apa tapi kadang-kadang enggak jelas oke sekarang kita eksak yang saya jip ini yang OBB Hai, lagi oke, hai, kita skip sengaja biar nampak prosesnya semua oke, kalau boleh like dulu dan subscribe ya Udah selesai kita cek dulu coy oke di sini foldernya double kayaknya oke yang kita ambil yang dalamnya aja Folder yang akar depannya nggak usah oke kita masuk ya android OBB oke pastikan di sini oke udah pas kita pastikan dulu, ya. Tadi, supaya nggak double, dia biar terbaca OPP nya Sekarang, kita install APK ini, ya. Free fire oke. Habis ini, ada langkah penting yang kalau kalian skip bakal bikin error. Jadi, kalau udah selesai, itu jangan dibuka langsung, kita klik dulu dan masuk apk info nah, di sini kita ganti permissionnya itu mesti diizinkan dia buka file. Kau ini kenapa nggak bisa? Hmm, ntar saya cari dulu. Ini beda soalnya pengaturannya. Di Android biasa atau di OS biasa itu nggak gitu. Ini mu 12. Ntar kita coba ini ini untuk audio ini untuk volume media nah, ntar dulu mana ini canggih kan nah, kayak mana hidupnya oh di atas lupanya oke sini kita ganti aja biar diijinkan dia membaca file kemudian langsung kita buka oke hmm lalu biasa ya orang pindahkan kalau itu nggak diizinkan dia akan error karena nggak nemukan paket data OBB nya sebenarnya kalau tanpa data dia bisa dibuka yang penting OBB terbaca tapi bakal download resort nanti kita akan tunjukkan resort mana yang akan di download kalau datanya nggak dipindahkan oke kali ini kita login dulu pakai akun saya oke ini udah saya masuk akun saya Seperti tadi dipotong videonya karena ya pribadi itu email oke kita lihat ini dia kalau kita nggak ngasih data maka resort ini bakal nggak ke-download dan mesti download biasa makanya data tadi perlu untuk ini sedangkan ubibin untuk aplikasinya ya untuk datanya dan ini udah bisa dimainkan oke demikianlah cara meninggalkan free fire 100% tuh, tanpa download data lebih dan kurangnya saya mohon maaf terima kasih bye bye